Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada kabar terbaru yang kita dapatkan. Ini kabar yang sangat benar-benar membanggakan dan membahagiakan. Ini juga sekaligus vitamin bahagia untuk warga Konoha di unggahan terbarunya. Kobas baru saja mengunggah potret kebersamaan dengan Rizky Pilar dan Bang Deddy persahabat. ya Wow, ini kejutan spesial untuk warga Konoha. Alhamdulillah. Bisa bertemu kembali dengan Kobas dan apapun yang dilakukan, semoga dimudahkan, semoga diberikan kelancaran persahabat. Kita yakin Leslar Entertainment akan bangkit kembali. Ini akan dimulai, persahabat. Bismillah saja, proyek apapun itu semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Kobas. Udah lama gak ketemu, akhirnya bisa ketemu kakak plus dapat kado ulang tahun Makasih kakak Lesti kejora kado kadonya yang keren banget Plus foto bareng Raja Pare, Taslim Rahim, dan Papa Rich Wow, ini cute banget sahabat ya Kita selalu bangga dan tasnya selalu kagum Mudah-mudahan bersahabat ya, Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat dan orang-orang baik di postingan ini pun pastinya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari virus Leslar, Bu Fir ikut menanggapi Masya Allah sukses terus Koko Basuki Surojo, Papa Bi, Amin Ada juga tanggapan lain dari akun Leslar Tetik Apapun itu, semoga diberikan lancaran, Amin Masya Allah begitu banyak doa, begitu banyak support yang diberikan untuk Leslar Semoga Leslar Entertainment Kembali bangkit Dengan wajah yang baru Dengan semangat yang baru Pastinya, amin Kita lihat juga persahabat di unggahan ig nya Bunda Lesti Bunda Lesti satu jam yang lalu Beri post kembali postingan dari Kobas Persahabat, ini saat Tentunya diberikan hadiah Ulang tahun oleh Leslar ya Namun di postingan ini Bunda Lesti memperjelas Dan untuk di ya Kita disini sini tahu kalau sudah bunda lesti yang berbicara orang sahabat ya tidak tentunya ada lagi orang-orang yang selalu merendahkan seorang rizki bilar perhatikan kalimat yang diposting oleh bunda lesti di unggahan ini koko itu kakak bilar langsung yang beli dan modelnya pilih saya selalu panjang umur ya masya allah ternyata kado yang diberikan itu rizki bilar yang beli dan yang pilih Masya Allah Istrinya yang memperjelas persahabat Bapak B, mudah-mudahan selalu sehat Selalu menjadi imam yang baik Dan selalu menjadi kepala rumah tangga Yang bijaksana pastinya Untuk keluarga kecilnya Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat Perhatikan Ini ada momen cidukan persahabat ya dari papa Bilar saat meeting bersama Kobas, masya Allah, senyumnya itu loh, masya Allah banget ya. <laughs> ini cute banget, dan kita lihat juga, ternyata bareng dengan kokris juga, masya Allah luar biasa. Bersahabat ya, kembali lagi akan tentunya warga Konoha mendapatkan kejutan dari Leslar dan Kobas. Kita simak juga persahabat tanggapan diberikan di Unggahan ini, di antaranya dari akun Hakan mengatakan. Masya Allah tembara Allah apapun itu semoga Allah lancarkan dan dimudahkan berkah buat keluarga kecil Leslar Amin ya robbal alamin bes banget ya adem banget akhirnya bisa melihat papapnya Abang El Mudah-mudahan lancar dan sukses Apapun yang dilakukan Kita lihat juga persahabat ya Di postingan berikutnya ada potret Papa B Dengan Guzel Aduh Masya Allah banget Ini cute juga persahabat ya Masya Allah vitamin malam hari ini berhamburan sekali Alhamdulillah kebahagiaan pun Kita rasakan dan kita dapatkan Dari Lesti dan Rizky Bila Berikutnya juga persahabat ya Di postingan Bunda Lesti Kejioran Memang di IGS-nya, walaupun lewat jalur iklan, persahabat, ya, tetapi kita melihat Pasingan Bunda Lesti Kejora, persahabat, ya, di sini Kita melihat Bunda Lesti Kejora, persahabat, ya, akhir-akhir ini Endorse Bunda Lesti selalu up keluarga kecil dan juga sahabatnya Luar biasa Terharu banget pastinya warga Konoha, persahabat, ya, doakan yang terbaik Dukung support yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Miller Kita masih menunggu cidukan terbaru berikutnya di malam hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan pastinya kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Miller Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.